Selamat datang kembali di channel gua Kali ini gua nggak akan nge-review gadget Tapi gua akan lebih membahas Cara penggunaan lampu hazard yang banyak sekali salah di Indonesia Dan spesifiknya adalah Penggunaan lampu hazard ketika seseorang mau berjalan lurus di sebuah perempatan Gua tertarik membahas hal ini Karena setau gua Penggunaan lampu hazard ketika mau berjalan lurus di sebuah perempatan itu tidak ada dasar hukum atau peraturannya, tapi kalau lu tahu dan bisa membuktikan, ada tolong tuliskan di kolom komentar ya, biar kita semuanya clear. Yang kedua, selain dasar hukum, gue melihat potensi bahaya yang sangat besar karena banyak orang yang akan artikan ketika orang menyalahkan lagu hazard, padahal dia mau berjalan lurus di sebuah perempatan. Oke. Okay. Untuk membahas hal ini, gue akan presentasikan dalam sebuah uh, ilustrasi sederhana ya. Yuk, kita lanjut. Kita mulai ilustrasi perempatan berikut ini. Anggaplah ada sebuah mobil, kita sebut dengan mobil A, yang sesungguhnya akan mengambil jalur A1. Dia akan berjalan lurus di perempatan, tetapi dia menyalakan lampu hazard. Ketika datang sebuah mobil, anggaplah si mobil B. Mobil B melihat A menyalakan hazard sehingga B berpendapat bahwa A itu sedang dalam kesulitan sehingga B memutuskan untuk menyusul menggunakan jalur B1. Potensi di sini adalah si B itu akan kaget atau tidak siap ketika ternyata si A itu lurus dengan kecepatan yang sama atau bahkan lebih cepat dengan dia di sini potensinya kemungkinan serempetan atau bahkan bisa tabrakan ya Oke itu kalau si mobil B lalu kita tambah satu mobil lagi dari atas datang mobil C mobil C melihat mobil A itu menyalakan kanan bukan melihat A menyalakan hazard karena dari sisi sudut pandang mobil C itu seperti sen ke kanan sehingga pengemudi C itu akan beranggapan mobil A itu akan mengambil jalur A2 sementara mobil C sendiri mungkin mau mengambil jalur C1 nah dalam kasus mobil C ini akan relatif aman karena mobil C pasti akan menunggu mobil A untuk Menyelesaikan arahnya, ya, yang disangka A2, tapi ternyata diambil A1 itu tidak terlalu masalah, ya, karena dia pasti akan memberi jalan berikutnya. Kalau ada satu mobil lagi dari bawah mobil D, ini yang paling parah. Dari sisi pandang mobil D, si mobil A itu menyalakan sen ke kiri, sehingga mobil D berasumsi si A itu akan mengambil jalur A3. Sementara yang diambil sebenarnya A1. Ketika si D melihat A akan melintas ke A3, dia merasa bahwa dia akan aman kalau dia mau ambil lurus ke jalur D1. Disinilah potensi kecelakaan terbesar yang akan terjadi nih antara A dan D. Jadi eh, kalau dilihat urutannya, eh, potensi kecelakaan paling besar adalah D, paling kecil C, yang kemungkinan kecelakaan juga adalah mobil B. Sekian presentasi dan penjelasan dari gua. Semoga lo gak ada yang masih menggunakan lampu hazard pas mau jalan lurus di sebuah perempatan. Oke okay guys, stay safe dan stay healthy ya. Oke, okay, terima kasih telah menonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi. Bye!